Oh,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 paket Asia Nanti direpotin Kakak Aku kotor loh Kak, aja, Kak. Aja, Kak. Ini gimana enak banget kak gak duduk, apa -apa duduk sini. Aja. Duduk, duduk aja, gak aja apa -apa. duduk aja, duduk apa-apa. Udah bau. Sini sini, sini, sini. Hmm. Makasih banyak ya kak. Kenapa tadi maksudnya lapar? Lapar banget dari kemarin makan. belum makan. Pesen makan aja ya. Jangan makan kak. Minum, Terus mau minum? Minum aja. Minum aja ya. pesen Aku hmm. pesan Jangan makan dari tong sampah, Atuh! Mau gimana lagi, Kak? Kan itu kotor. Iya sih, Kak. Jadi aku malu kalau misalkan minta ke orang. Mending aku berusaha sendiri, meskipun itu ya... Nih, Kak, minum Ini gimana? Gak kompan nih. Gimana, gimana? <laughs> gimana? apa sih ini deh? Aku gak punya uang loh, Kak. Iya. Bayarnya gimana? Siapa yang suruh bayar? Kan aku nggak enak kak enggak apa-apa oh. oh kakak ini cantik-cantik baik. -cantik. Dari, dari mana? Jalan-jalan, muter-muter Akang gendang Kalau saya bilang muter-muter ya Oke Muter Muter ya. okay. A Muter, A -muter. A -muter. Aku nggak tahu daerah sini kak. Oh. Aku perantauan sih dari jauh Timur. Jauh banget. Mm -hmm. Ini deh. Nih, pegang. ngerepotin ya, lagi ya, aku. Ini masih pegang. Buat makan yang benar. Jangan kayak gitu lagi. Iya, hmm. jorok. Bisa penyakit. Jauh bener sih kak. Aduh. Oh. Ini gimana cara balikinya kak? Lu balasnya gimana? Enggak. selama lu hidupnya benar, gue willing bantuin terus sih ya, sebenarnya. hasilnya aku ada sih kak kerjaan, cuman aku bukan kerja sih lebih ke pemilik. pemilik pemilik apa? pemilik perusahaan jadi nganggur. Jadi gini, kak, aku kan tadi makan sampah dan lain sebagainya tuh hasilnya pengen eksperimen aja Maksudnya ngelihat cewek cantik Apakah baik atau enggak ternyata kakak itu baik Dan aku tuh pengen nyari calon istri, kak Makanya aku teh seperti itu Kalau misalkan aku kan, aslinya nih ya Gimana mau ngomong orang kaya, takutnya sombong atau gimana Emang aku kaya, kak Kalau misalkan aku berpenampilan kaya, mahal Kan banyak yang mau, kalau so, misalkan berpenampilan kayak gini, ada yang bantu apa enggak? Mm. Tuh, jadi calon istri aku, nah, kakak cocok banget. Masih cocok jadi calon istri nih. Iya, aduh. Pertanyaan gue cuma gini ya Lu mampu gak bos? Aduh aduh Kakak namanya siapa? Uh, Abigail. Abigail. Abigail Abigail Kalau ini namanya siapa? Alisa Alisa Abigail Alisa Sama AA Kalau aku Arif Ah uh, semua kita Ah uh, semua yeah. Apakah kita jodoh ya? Istri dua berarti kakak? Aduh Jadi istri aku Gak boleh itu Gak boleh ya. <laughs> Maaf banget nih ya tadi ngeganggu kayak Gak, gak ganggu Asik kan dua. jadi dua. ngobrol Tadi berduaan doang gue main HP Iya, hmm. bingung <laughs> Omak kita cerita-cerita aja deh Tadi kan katanya apa owner perusahaan Iya Perusahaan apa tuh? Perusahaan ikan Ikan. ikan, iya. Saya punya tambak ba banyak banget di Jawa Timur. Ada e, 50 tambak. Di sini juga ada, Jakarta. Ikan apa? Ikan lele, sama cumi ada. Kepiting, gurame, banyak banget, Kak. Iya. Semua ikan restoran si tuh ya? Iya. Ada, ada restonya. Ada restonya juga. Jadi sekaligus ikan e, langsung dimasak, dijual di resto aku sendiri nggak ini serius gak sih serius mohon maaf serius serius Hah? serius serius iya aku tuh punya lamborghini di rumah Ferrari dan lain sebagainya mobil sport serius nih serius nggak oh, tadi ya itu pengen cari yang terbaik aja aku tuh kira-kira gini kak aku pengen curhat sedikit boleh nggak iya boleh aku tuh kemarin habis diputusin sama calon istri aku Para? padahal aku nggak punya masalah sama sekali aku tuh udah ngebahagiain dia sepenuhnya aku kan kaya nih maksudnya bisa ngebagiain masalah finansial cuman nggak tahu apa yang kurang dari aku gitu loh cuek kali nggak cuek aku scare ini loh kak ganteng ganteng banget Pol, tuh iya nah lewat terus ganteng banget finansial aman apa yang kurang dari aku bingung perhatian parah kak aku perhatian kak Hmm. apa aku kurang gede, maksudnya badan badan aku hmm, kirain otaknya enggak itu udah mah cukup gede otaknya ya eh, otaknya, otaknya gede dong otomatis atau uang jajan dia kali kurang gede udah gede banget kak setiap bulannya aku kasih satu miliar gue jadi ngeri anj** nah aku tuh lagi bingung susah ngelupain dia, nah move on cari yang terbaru dan yang terbaik cuman kan gak semudah itu aku nemuin kakak nih sekarang gimana kalau kakak jadi calon istri aku tadi barusan bilang belum move on nggak boleh kalau belum move on tuh langsung cari yang baru tarian dong gue gini aku kan udah putus nih putus ditinggal pergi nggak tahu kemana dia kak hmm. aku sampai bingung nyariin ya udahlah daripada gue bingung nyariin mantan ini kan nggak jelas mending aku cari yang baru nah kakak nih yang baru biar aku bisa move on bisa bahagia lagi bisa ada yang di hidup aku kan kakak nih kamu tuh kan kalau kenal cewek tuh harus a sampai z diperhitungkan kriterianya jangan karena cuma oh dia baik tadi nolongin kamu gitu langsung mau jadi istri iya iya tak kan iya. tahu-tahu tiba-tiba aku orang yang ngambekan gimana tahu-tahu aku orangnya sebenarnya matre gimana mm -hmm. ya kan tar kasihan kamu lagi Gini aja deh kak. Hmm. Hmm, aku boleh minta instagram kakak nggak? Boleh. Tapi nggak bawa pih aku. Ada tulisan nggak kira-kira? Enggak ada, ingat aja deh kan. Aku ingat-ingat aja. Hmm, otaknya besar tadi. Iya <laughs> besar. Bisa. Encer besar. Oke, nanti aku follow dan aku dm kalian ya. Dijawab jangan dipergiin ya. Eh, ya udah, aku pamit balik dulu ya. Ini uangnya aku balikin lagi ya atau... tuh. Gak usah, nggak apa apa, pegang aja. Waduh, ini. Nggak apa? Yang tadi aku udah kasih. Iya. Pak Mali dong, balikin hmm. apa apa. Kalau emang kamu udah ada rezeki sendiri, ya bagus. Eh. Apa -apa. Kalian kesini pakai kendaraan? Eh uh, iya, Belum mobil sih kita. Oh ya udah, aku mau balik dulu lah, pamit ya. Oh uh, balik, jalan kaki? Ya adalah kendaraan. Di mana? Hah? kendaraannya itu kendaraan aku Hah? Itu. Hmm? itu mobil sport aku tuh mm -hmm. iya cantik banget kan kayak kakak dikira halu lagi nih aku Enggak halu kak beneran ini iya aku ambilinnya ini kakak nggak tahu ya isi karung aku apa uang kak mas ini ada masih banyak lagi oh. kak banyak lagi itu bahaya amat bawa duit kayak begitu dikarungin bukan kucing itu nanti ditabung sih kak cek ntar kak kunci saya kemana ini kunci mobil akan si nah. kak ya terima kasih banyak Semoga iya. kalian diberi rezeki yang lancar Diberi rezeki lancar, kesehatan Ya Ini. Ini minumnya bawa juga ya Minumnya bawa aja ya, bawa, bawa ya kak ya, makasih banyak nih. Ya, sama. Masih kaget Boleh dilihat mobilnya kalau nggak percaya Jangan lupa tambahin overbender Sama ganti velg posen Oke Aman Makasih banyak kak